Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya di episode kali ini kita akan mencoba menangkap salah satu hewan yaitu burung dimana burung ini dianggap hama oleh petani dan kebetulan di sini lagi musimnya untuk panen padi teman-teman dan juga lagi ada tuh yang memakai traktor jadi sudah siap lagi untuk menanam dan masih ada juga sebagian yang masih panen, teman-teman. Nah, kita akan mencoba menangkap burung menggunakan e, jaring, teman-teman. Di sini, yang nah, melakukan jaringnya, teman-teman. Ini jaringnya. Kemudian Maaf ya, teman-teman, saya terus sambil merokok. Kemudian kita akan coba menangkap bagaimana keseruannya. Di sini saya sendiri, namun untuk di bawah mungkin ada beberapa petani yang nantinya bisa membantu ya yang sedang menyangkul teman-teman dan ada juga yang sedang uh, ngeraktor oke okay, ikuti terus keseruannya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman bisa terus mengikuti video ini dan saya ingatkan lagi untuk subscribe-subscribe video ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video uh, ke depannya oke okay, ikuti terus ya teman-teman untuk perjalanannya mungkin tidak akan saya videokan. Nanti saya eh, akan videokan ketika sudah sampai di lokasi. Oke. Okay. kelur kita sudah sampai di lokasi dan saya sudah pasang eh, jaringnya mungkin tiangnya aja yang kelihatan. Oke, kita lihat. Kita tunggu dulu ya. Saya akan mencoba untuk mengirimnya supaya bisa ke sini teman-teman. Yes. Okay. <laughs> Oke, tiga ekor burung. Oke, kita cari lagi. E, jadi, hari di sini harus capek, guys, e, untuk mengejar-ngejar burung. Tidak mudah.